Saya Ibtahuddin, founder pptpixel.com. Sampai jumpa di kelas PPT Pixel. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Let's smile for ads PPT Pixel. Memilih rumah itu tidak hanya soal harga, tapi juga harus nyaman dan memiliki lokasi yang strategis. Saat ini lahan semakin menipis dan penduduk semakin meningkat. Kenaikan harga properti juga terus meningkat setiap tahunnya. Saatnya miliki hunian dengan harga terjangkau dan lokasi strategis. Kami memiliki beberapa tipe, mulai dari 36, 45, dan 60. Angsuran ringan dan banyak bonus yang bisa kamu dapatkan loh. Ayo, segera miliki hunianmu. Banyak promonya.